Tangan tangan tangan. Lapang. Right. Enggak apa-apa, enggak ada. jalan. Ada Atau Ini dari tim Osnal Asat Narkoba Polres Kampar Dapat informasi bahwasannya di desa Rimbo Panjang ini Tepatnya di perumahan ini sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Dan setelah kami melaksanakan penyelidikan, kami mendapat informasi bahwasanya sering terjadi transaksi di jalan umum tepatnya di Apamat. Setelah kita pantau, kita mendapatkan ciri-ciri dan kita langsung mengamankan dan kita mendapatkan e, tersangka dengan 16 paket narkotika jenis sabu-sabu. Pak, ini banyak. Ini ya, ini mana? Yang tadi. Eh, berapa? mana? yang itu semua dipakai. Jadi yang agak besar tuh mau gonta kemana tadi tuh? Samu yo yo, sama yogi, yo, yogi mana? Yogi eh, wambang, no. Oh, no, no? Mm. May, di kita untuk tersangka kita amankan ke satnarkoba Polres Kampar untuk proses penyidikan lebih lanjut.